Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Nanim Fauzia Channel Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat selalu dan berbahagia tentunya Amin Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips Tentang perawatan rambut rontok Nah di kesempatan ini Saya memakai Produk dari Viva Kosmetik yaitu sampo Herbar Care dan juga kondisioner Herbar Care nah sebelumnya saya mau bercerita bahwa saya memakai uh, Herbar Care ini sudah setahun lebih jadi teman-teman uh, bisa mengikuti ataupun uh, mencoba untuk perawatan rambut seandainya teman-teman memiliki keluhan yang sama seperti saya tahun-tahun -tahun sebelumnya itu yang memiliki rambut rontok banget, nah perlu teman-teman ketahui bahwa untuk perawatan menggunakan produk ini belum tentu itu akan cocok untuk semua orang Jadi kalau semuanya teman-teman merasa e, tidak cocok Itu mungkin karena e, Kulitnya itu tidak sesuai gitu Jadi kulitnya tidak cocok untuk memakai produk ini Dan kalau untuk saya sendiri Setelah pemakaian Selama ini Tidak ada keluhan apapun Dan sudah memakainya itu Sudah setahun lebih teman-teman udah hampir satu setengah tahun jadi enggak uh, ada masalah jadi saya cocok sekali memakai shampoer Barker ini hasilnya itu untuk rambut saya itu jauh-jauh lebih baik daripada dulu jadi uh, ada rontok pun hanya sedikit sekali bisa dibilang sangat membantu, makanya saya di sini berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat nah kita langsung aja untuk uh, bagaimana sampo herbal care itu seperti ini sebelum video ini teman-teman pasti sudah tahu di unboxingnya saya pernah share juga untuk sampo herbal care ini nah ini dia untuk sampo herbal care dari Viva Cosmetic itu seperti ini teman-teman dia ini sampo herbal care hair vitality khusus untuk rambut rontok. Nah, seperti ini, dan untuk kondisionernya itu seperti ini. Untuk kondisionernya itu satu set, jadi untuk varian ini, uh, untuk perawatan rambut, untuk pakai yang varian ini, dia mengandung avocado oil, LFR extract, ginseng extract. Nah, jadi ada tiga. Nah, untuk... Uh, Sampo rebar care ini dia memiliki tiga varian teman-teman dan yang pertama itu uh, yang kita review ini untuk uh, perawatan rambut rontok aja ya nah untuk yang uh, varian yang kedua itu ada fungsinya itu untuk menyegarkan dan merawat kulit kepala hingga ke ujung rambut kandungannya dari olive oil, treaty oil dan peppermint dan yang ketiga itu ada uh, dia tuh fungsinya untuk merawat rambut halus dan lembut, bercahaya, nah kandungannya dia ada coconut oil, kemiri, ekstrak, dan seledri. Nah itu tadi, nah untuk kali ini kita pastinya dengan ekstrak yang tadi saya sebutkan itu untuk khusus perawatan rambut rontok, kita akan lanjut bagaimana cara memakayanya Nah ini dia, dia tuh seperti ini, teman-teman, ada logo Viva, ya kemudian ini ada fungsinya dia tuh 180 ml kemudian untuk sudah halal bepong, seperti ini kemudian ini expire -nya juga masih lama masih dua tahun nah, seperti ini ada berikutnya seperti ini ini bukti untuk keaslian ya teman teman nah seperti itu terlampir juga untuk cara pemakaiannya. nah kita langsung aja cara pemakaiannya itu seperti biasa seperti kita uh, keramas yaitu kita uh, bisa usapkan uh, sampo ke kulit kepala kemudian kita pijit pijit seperti kita keramas biasa pijit pijit kemudian uh, bisa uh, dibilas gitu kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini, teman-teman. dia tuh bening terus e, agak kehijauan gitu. Aromanya itu aloe vera sama avocado ini. Perpaduan aloe vera sama avocado kalau aroma ginsengnya nggak terlalu ini mencolok jadi uh, seger aja dia kemudian kita lanjut untuk yang kondisinernya seperti ini untuk tampilan luarnya itu sama sama dengan sampo ya kemudian di sini tertera cara pemakaiannya juga. Di sini ada barcode-nya, ada halal webpom-nya, terus expire-nya itu masih 3 tahun sampai 2025. Kemudian ini ada seperti ini. Ya, terus untuk cara pemakaiannya itu sama seperti kondisioner pada umumnya, yaitu kita ambil sedikit, ah, secukupnya, bukan sedikit ya, secukupnya untuk seluruh untuk perlukan rambut kita Jadi kita oles Setelah keramas itu kita ambil Kita oles ke setiap helai rambut kita Kemudian diamkan Diamkan sesaat Terus setelah itu kita Baru kita bilas Jadi kita diamkan dulu Baru kita bilas sampai bersih Nah kita akan Lihat seperti ini Sama dia tuh Untuk aromanya Aduh seger banget ini aromanya Aromanya lebih seger Ini conditionernya Daripada sampo itu uh, sedikit Sih gak terlalu tercium Ini aromanya Bener bener Seger bikin relax <tosok> masuk Suka sekali saya pakai ini Nah kemudian kita lanjut Saya masih ada satu lagi Nah teman-teman kalau semuanya pengen mencoba produk ini pin memakai produk ini Mengikuti saya itu bisa banget Teman-teman bisa uh, Bisa beli Kalau teman-teman kesulitan kan Untuk menemukan produk ini Teman-teman bisa uh, Temukan di link deskripsi ini Ada di Toko beli Viva Saya kasih link untuk tempat belinya Nah untuk kalau semuanya teman-teman kesulitan kalau semuanya di toko tempat teman-teman itu ada ya silahkan beli aja gitu kalau kesulitan bisa langsung ke link video ini ya kemudian untuk teman-teman yang mengalami rambutnya itu rusak bercabang Uh, kemudian kering Nah aku rekomendasikan juga pakai Hermes nya teman-teman dia tuh ada kolagen juga oil olive oil terus ada provitamin B5 dan vitamin E ini untuk khusus untuk perawatan yang rambutnya rusak banget cara makainya itu kita oleskan ini dari pangkal hingga ujung rambut secara merata jadi nggak usah kena kulit kepala ya kalau untuk hair mas ini. Diamkan selama 3 5 menit, kemudian bilas hingga bersih. Jadi pemakaiannya hampir sama dengan conditioner tapi kalau ini nih dia nggak sampai nggak sampai akar rambut ya, teman-teman makainya. Kemudian didiamkan 3 5 menit. Nah, seperti itu. Oke, itu aja untuk uh, review untuk tips perawatan rambut rontok yang aku pakai selama ini jadi selama memakai hairbar care, hair vitality ini uh, saya tidak ada lagi keluhan rambut rontok jadi Alhamdulillah uh, cocok sekali di saya dan teman-teman kalau teman-teman uh, pengen mencoba itu uh, silahkan pastikan teman-teman uh, lihat dulu seomanya cocok enggak di di rambut teman-teman, nah itu tadi tips perawatan rambut rontok yang saya pakai selama ini. Semoga video ini bermanfaat dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune nonton sampai habis video ini jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan video ini saya persilahkan untuk tekan tombol subscribe nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya kita akan jumpa di video berikutnya jangan ketinggalan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah